Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjadi gempa Di desa Gasol Tepatnya Di kampung Munjul Keadaan Korban Begeli pangan. Mohon bantuan Ya Allah, Ya Rabbi Kela-kela Kalah kalah keraplah. Ya Allah Rabbi! Kalah kalah kalah. Ayat ambulan ambulan, ambulan ambulan ambulan, ambulan ya Allah, ambulan ya Allah, ambulan mana ambulan ambulan ambulan, ambulan mana ambulan buruk. Ambulan ambulan ya Allah ya Rabbi! Eh saya jangan ke? Ya Allah, ambulan. ambulan, ambulan, ambulan, ambulan, ambulan, itu hancur, Coba coba. coba.